Kita Ya, terus minggu. Oke, kita kerja Masing-masing nah, ingat -masing cepat ya. Halo. Halo. Halo. halo. Halo. Coba lihat Ya, ya, ya Halo Ini ini ini juga ini. ini Ini Potong, syukur Potong, Ini juga ini potong. Ayo. Ya potong-potong. baiklah hari ini kita belajar agama ya. Siapa anak-anak yang bisa pimpin di depan? doa belajar. Ta and... yes. okay. tata cara berkunci dari harap kecil dan harap besar sesuai ke kegotaan yang besar. Harap yang diharapkan religius, nasionalis, mandiri, kotonggolo, integritas. Harap kegotaan hari ini kita belajar yaitu masalah tentang sikat Anak-anak sekalian. Ya. Siapa yang mau gosok gigi setiap pagi? Saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Jadi supaya gigi kita harus bersih, sehat, maka kita harus gosok gigi. Ya. Nah, kemudian apa lagi. Mandi berapa kali? Mandi Mandi Mandi ya Mandi. Mandi. Mandi. Mandi. Mandi Jadi setiap kita bangun tidur harus seluruh cuci muka nih Jadi. Ya membersihkan tidur. tangan ya. Mana sebelum ma? makan makan Jadi Kita harus bersihkan tangan sebelum makan Kita tidur cuci muka Jadi apa yang kita harus bersihkan Adalah potongannya Potongannya lengket Di ada jadi oh, harus bersih nah, dari kotoran baik tempat maupun tempat salah kita kalau kita tidak bersih berarti saya berarti ada kuman ah ada kuman kalau ada kuman kenapa? sakit sakit ya. ya jadi sering saya bilang kita kalau ada kuman nih Saki. makanya Saki. Sekarang, harus sekali harus salat kita mau bersih tadi bersih pakaian Pendulunya. <tuk tangan> ya. Nah sekarang alamat terus kalian ya. sangat terang kalian. Untuk kita harus bersih dari adas kecil dan adas besar di. Kenapa kalau kita tidak bersih dari adas kecil dan adas besar maka salah kita tidak diterima oleh Allah di. Jadi kita harus, oh, harus ya, bersih pada ya, bersih. Apa yang biasa alat untuk membersihkan? Apa yang membersihkan? Sabun. Sabun dengan apa lagi? Sabun. Oh, jadi kalau Salo. Salo. jadi harus dibersihkan ya kaibul. Bersih. Air nih. Ya aljuz nih. Ada berapa macam air kaibul? ada namanya air sumur. apa? air air air ya air air Atas besar atas-besar mandi ya mandi mandi, mandi. jadi biasa kebira eh, apa tanda ada eh, orang sudah atas-besar sama besar, ya kalau ada wajib hati itu sudah berubah suara anak, kemudian dia sudah pernah bermimpi bahasa maka dia wajib mandi ya mandi itu wajib mandi nah, apa suara Nawa itu buslah di rutil haji akbari barang lilanita Allah. Tiba air sudah tiba air tiga kali baru kita bisa sebaiknya bisa hukum tidak diterima sebaiknya kalau tidak suci dari anak kecil hingga anak besar. Hmm. apa lagi ada yang tahu apa lagi yang besar siapa yang tahu ada yang besar siapa yang tahu seperti... ya? ada hmm. ah, yang besar seperti jilatan anjing tai anjing ya wadi wadi ha wadi wadi ah siapa selain apa selain Lain dari wadi lain adalah lagi, misalnya ayam, ayam, itu termasuk, eh, termasuk ke hadas kecil ya jadi harus di belakang mana ada besar dan mana ada kecil kemudian anak-anak itu sekalian harus tahu mencucinya bagaimana mencucinya kalau harus besar misalnya terkena dengan meninjata eh, ini maka dia ya, sangat adalah eh, membasu 7 kali ya 7 kali, 7 kali yang pertama ini dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah. bisa, bisa, bisa. ya bisa dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah ya, kali, tiga kali. jadi pertama timba yang pertama itu dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua, air digosok-gosok bisa bisa, bisa bisa. supaya di tahu ya, jadi tujuh kali. Ah kemudian yang kanan kali ini, yang kena kali ini adalah air ya. Iya. habis dicampur dengan sabunnya, sabun. Nah, ini juga ya, bisa orang makan, kalau Apalagi kalau yeah, cuci buka Pernah buat Ada yang tahu itu apa itu tahara? Tahara artinya bersuci di? Bersuci Tahara artinya bersuci di? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar nah, Kemudian, alat-alat yang bisa dipakai untuk bersuci Ada yang tahu apa, apa yang bisa dipakai bersuci? Dengan bang? Apa apa tuh yang dipakai makasih. Atau... Ah, ada ah, apa ya? Ah, untuk ambil air buru. Air apa? Jadi yang bisa dipakai bersuci itu ada namanya macam-macam air nih. Macam-macam air. Ada namanya air sumur, air mata air, air laut. Ada yang tahu air laut, ada, ada, ada, ada air hujan, air pantai air hujan, kemudian air pantai Kemudian air embun ya, nah, tahu ya air embun, nah, yang tahu kapan air embun yang air yang yang kapan kau air bisa diambil jadi aku apa lagi? Hah? Jalan kecil. Si, si, tapi Ayo, Kofi ay, Oke, coba kita berlutut, coba kita lihat ke atas. Alhamdulillah ini saya baru aja ibu apa nama itu doa di rukin ada sih. Asyari panjang kita kita coba lagi, nana coba lagi. Nawaitul tutar. Berapa kali? 3 kali. kali. Kemudian tangan kiri. Tidak 3 kali. Kemudian Tidak 3 kali. Kemudian ini. 3, 3 kali. Kemudian. kaki 3. 3 kali. apa lagi? 3 kali. Coba, apa nah, ada yang bisa perhatikan Dua orang. Ke bisa dua orang. Memperlihatkan temannya, siapa yang bisa okay, di sini? Siapa yang bisa di sini? Coba Kalau bisa, ada perempuan satu orang? Bapaknya nggak ada yang bisa? Ada yang bisa? Perhubungan nggak ada yang bisa? Saya bisa! Kalau tidak bisa lagi lagi sebentar semua perempuan coba, coba lagi. Kita. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata Ada sih. taala. coba lagi. Iya.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 masih ya Terus. Uh, sudah? saya kira untuk perjalanan agama hari ini uh, siapa yang bisa pimpin untuk doa pulang Iya, masih ada, salah masuk waktu salat maka kita, kita eh, wajib tayamum di sebagai pengganti air pa air Coba, Dicoba auz billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu e, tayamuma distibarati salati fardhan lillahi taala. Coba perhatikan. Supaya uh, hanya debunya yang tinggal ya uh, muslim ya. Uh, Kemudian setelah mukal ah uh, kita tinggal lagi yang di bawah, nah setelah itu baru kanannya tangan kanan. Ya. Ini sudah bisa typing. kita semaya, sudah bisa kita semaya kalau sudah Oke okay. silahkan coba siapa yang bisa protekan ke atas Siapa yang bisa protekan, coba Coba ya Coba. Coba Bisindai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita laki, ya. oke. Oke tarik kan kanan e, ya. kanan okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu di okay. e. okay. okay. <mulik> <mulik> Bismillahirrahmanirrahim rumah istibah ke iya. oke. oke, siapa perbanyak coba. berani ke masa kita bupura ada sembupura naik. Eko, Eko yang lagi, apa orang orang tua lagi, ya? lagi? lagi? lagi? lagi? lagi? Ya, lagi? itu orang saja kalau yang Oke, Ya Allah, Akbar, Allah Akbar. Lama, ya itu yang tidak ya kamu